Oke okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia Yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungannya terhadap channel ini Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya Mudah-mudahan semua kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki Yang lebih banyak lagi serta terbebas dari segala macam bentuk hutang Yang hari ini sudah buat kita pusing tujuh keliling Oke okay. Permasalahannya hari ini ada kabar yang cukup tidak mengenakkan ya. Salah satu dokter yang hari ini sudah berperan aktif dan salah satu uh, dokter yang cukup lumayan vokal ya didatengin sama debt collector lapangan aplikasi pinjol. Loh, gimana ceritanya ya? Dokter minjol dan akhirnya didatengin sama debt collector lapangan pinjol. Jadi seperti yang kalian lihat di belakang ya. Disitu judulnya dokter tirta. dituding tidak bayar tagihan pinjol. Orang tuanya sampai didatangin sama pihak yang mengaku debt collector. Jadi artinya apakah hari ini aplikasi pinjol sudah punya debt collector lapangan semua. Dan kita kepo ya. Ini aplikasi apa sih yang sudah punya debt collector lapangan. Yang bisa datang-datang ke rumah. Ini yang langsung menagih ke Alamat yang ada di KTP tersebut, dan kita akan bacakan dulu beritanya, ya, supaya nanti ada kejelasan dan tidak simpang siur. Jadi, disitu katanya, Jakarta Kompas, ya, dokter Tirta berbagi pengalaman guru yang menimpa dia dan orang tuanya, kata dokter Tirta. Dan... Melalui utas di Twitter, dokter Tirta bercerita bahwa orang asing yang mengaku sebagai debt collector pinjol tiba-tiba mendatangi orang tuanya. ya. Tiba-tiba saja yang mengaku pihak dari aplikasi pinjol, khususnya debt collector, itu datang ke rumah dokter Tita dan meminta tagihan aplikasi pinjol. Oke, lanjut hal tersebut terjadi karena dokter Tita dituding tidak membayar tagihan logikanya. Dia hari ini dokter pinjol mungkin sih enggak ya, dan gue yakin dokter Tita itu nggak terlibat dengan aplikasi yang namanya pinjol. Dan lanjut ya. Today ada orang yang ngaku pinjol, sebuah produk nyamperin orang tua saya, kata dokter pinjol. Melalui akun Twitternya, saya nggak membayar tagihan. Jadi aplikasi pinjol itu datang ke rumah, membawa beberapa data-data yang sesuai dengan KTP dokter Tirta, dan menagih hutang dokter Tirta, katanya yang nggak bayar. Terus ya, di sini katanya, saya merasa tidak pernah mengejar uang dari jasa pinjol tersebut. Dokter Tirta menegur pihak yang mengaku sebagai debt collector itu. Jadi hari ini data kita itu memang benar-benar penting Berdasarkan pengakuan dari dokter Tita yang tidak pernah melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol apapun Tetapi tiba-tiba saja ada pihak dan beberapa orang yang mengaku sebagai debt collector lapangan melakukan penagihan ke rumah tersebut Jadi hari ini sebelumnya aku ingin mengingatkan teman-teman agar memang benar-benar merahasiakan, Menyimpan dengan baik beberapa data-data privasi pribadi kita Misalnya itu adalah KTP, hari ini KTP itu cukup penting Bahkan banyak yang menjadi korban tidak pinjol tapi akhirnya ditagih Dan mereka dibebankan beberapa tagihan-tagihan hutang -tagihan pinjol atau mungkin produk-produk pembiayaan Kemarin kita menemui sebuah masalah baru Ya, Ada teman kita yang gak pernah minjam atau mungkin kredit barang di home credit Tiba-tiba ketika melakukan pengecekan BC checking nama beliau masuk ke dalam e, tagihan yang belum dibayarkan di home credit. Jadi hari ini foto selfie itu penting ya, apalagi ketika kalian memegang foto KTP seperti ini. Seperti kalian mengajukan pinjol itu, itu cukup penting hari ini. Dan yang kedua adalah privasi itu ya seperti KTP-KTP itu penting. Kalau nomor handphone mungkin ya dengan mudah diakses oleh orang lain ya. Seperti kejadian dan pengalaman dari dokter Tirta ini. Beliau sudah meminta klarifikasi dari pihak aplikasi pinjol yang katanya lumayan besar. Hanya saja dokter Tirta hari ini belum menyebutkan aplikasi apa yang mungkin yang membuat beliau resah. Dan hari ini ibunda dari dokter Tirta itu merasa trauma karena tiba-tiba didatangin beberapa orang yang mengaku pihak debt collector dari sebuah aplikasi pinjol. Jadi di sini aku ingin mengingatkan ya agar untuk tetap tenang dan tidak panik ketika hal ini juga terjadi pada kalian. Dan kita masih menunggu kabar yang selanjutnya ini dari pihak aplikasi apa dan kenapa tiba-tiba dokter Tirta ditagih oleh beberapa yang beberapa orang yang mengaku sebagai pihak debt collector dan kira-kira apa dasarnya? Dokter Tirta ini uh, pernah uh, melakukan pengajuan pinjaman. Kalau menurut pengakuan beliau, katanya datanya itu mungkin bisa saja digunakan oleh orang lain karena foto KTP beliau itu termasuk uh, banyak, ya, bisa dan dengan mudah didapatkan. Jadi, pelajarannya kalian jangan juga dengan mudah men-share semua foto-foto, data-data pribadi, privasi kalian. Dan kita masih terus menunggu, pihak ya, dari Dokter Tirta juga. Mengaku menunggu ya, klarifikasi dari pihak aplikasi pinjol tersebut. Bagaimana kira-kira? Dan di sini dia juga mengatakan, dia menantang debt collector untuk membuktikan bahwa memang dirinya pernah meminjam uang ke jasa pinjol tersebut. Jadi dokter cerita tunggu ya, bukan orang-orang biasa ya, dokter cerita itu. Orang yang lumayan cerdas, pintar, dan titel sekolahnya juga sebagai dokter ya. Jadi dia menantang ya, kira-kira kalian tuh dari pihak aplikasi apa? Mana tanda bukti bahwasannya saya telah melakukan pengajian pinjaman di situ. Dan kalian sebagai mungkin peminjam ya, ketika kalian didatengin sama pihak debt collector itu jangan takut, jangan panik berlebihan, tanggapi dengan baik dan minta semua yang ada pada mereka. Yang pertama itu adalah surat kuasa penagihan. Jadi mereka itu sebelum melakukan penagihan harus menunjukkan beberapa data-data yang menjadi hak kita, ya itu adalah apa ya hak kita untuk bertanya kepada mereka itu mana surat penagihannya surat kuasa penagihan itu yang pertama dan yang kedua mereka harus punya edikat pekerjaan edikat pekerjaan mereka itu harus sesuai dengan tanda pengenal mereka jadi bisa saja ini dikhawatirkan yang mengaku-ngaku sebagai dokter pinjol memakai edikat pekerjaan tapi edikat pekerjaannya dan namanya tidak sesuai jadi itu harus saling sinkron Ketika itu tidak sinkron, maka itu wajib dicurigain bukan dari pihak aplikasi pinjol. Dan yang kedua, mereka itu harus memiliki sertifikasi. Jadi tidak boleh sekarang debt kolektor lapangan dari pihak pembiayaan atau mungkin pinjol itu semena-mena. ya. Jadi mereka harus mendapatkan pelatihan terlebih dahulu sebelum menjadi debt kolektor lapangan. Itu hak kalian ketika mereka datang ke rumah untuk melakukan penagihan. ya Silahkan ditanyakan saja tidak usah takut dan jangan ragu-ragu ya dan terus di sini katakan saya cuma tantang aja kalau memang benar saya pinjam saya mau ke kantor penyedia jasa tersebut bersama tim legal saya kata dokter Cirta oknum akhirnya mundur teratur tapi sempat foto-foto rumah kata dokter Cirta jadi pihak aplikasi pinjol ini datang dan foto-foto rumah beliau ya dan ini bisa dilaporkan juga ya kalau seandainya ini tidak benar dan memang dan ini dari aplikasi apa? Kenapa uh, data beliau bisa masuk ke aplikasi tersebut? Dan bagaimana kira-kira nanti penyelesaiannya dari pihak aplikasi pinjol? Ya kan? Kata dokter Kirta, dep kolektor yang datang ke rumahnya hanya memiliki data alamat rumah sesuai KTP saja. Jadi mereka datang dan menunjukkan beberapa data-data yang hanya alamat KTP rumah aja. Wah, ini ribet juga ya. Sementara FPI pihak kepolisian sudah menjelaskan, untuk debt kolektor lapangan yang ingin melakukan penagihan, ada beberapa syarat yang tadi kita sebutkan. Jadi nggak boleh hanya berdasarkan KTP dan alamat rumah. Ya, itu kurang bagus dan dinyatakan tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang sudah diberlakukan. Dan dokter cerita merasa curiga ya bahwa KTP-nya dipakai orang lain, untuk pinjam pinjammu secara online atau data KTP-nya memang tersebar dan dimanfaatkan untuk penipuan. Nah, ini dia masalahnya. Seperti yang kita kasih tahu tadi, bahwasanya data tetap pribadi itu adalah privasi yang harus kita jaga dengan baik dan benar. Lanjut, padahal saya nggak minjem, kata dokter TIRTA. Artinya ada yang pakai KTP saya buat minjem. Emang KTP saya tersebar dan dijadikan sasaran oknum penipu ngaku pinjol, kata dokter TIRTA. Dan selanjutnya, dokter TIRTA tidak mengalami kerugian materi pasca kejadian tersebut. Ya, syukurlah tidak ada kerugian yang... Uh, secara materi ya setelah kejadian tersebut. Namun dia mengatakan bahwa orang tuanya saat ini masih merasa trauma. Ya wajar lah. Ketika kita tidak pernah merasa pinjam uang, minjol di aplikasi apapun itu, tiba-tiba beberapa orang yang mengaku developer lapangan datang menagih ke rumah. Dan kebetulan ibu dokter Tirta yang nyamperin atau mungkin berada di rumah dan ikut hari ini merasa trauma ya, wajar saja namanya orang tua ya kan. Terus katanya saya masih menunggu ikut tiket baik loh. Dokter Tirta akan terus menunggu Penyedia jasa pinjol untuk investigasi Sejauh ini mereka kooperatif Karena tergolong jasa besar Ujar dokter Tirta Kira-kira untuk saat ini Aplikasi pinjol yang sudah lumayan besar Aplikasi apa ya menurut kalian Dan kita masih menunggu Jadi kalau seandainya hal ini nanti benar terjadi Sekelas aplikasi besar sekalipun Kalau menurut pengakuan dari dokter kita ini katanya jasa besar ya artinya sebuah aplikasi yang lumayan besar platform besar tapi salah orang apakah sudah sedemikian buruknya pelayanan dari aplikasi pinjol hari ini di Indonesia sehingga orang yang tidak meminjam sekalipun malah ikut-ikutan ditagih Bahkan mungkin teman-teman yang lain tuh ada yang mungkin punya pengalaman kawannya yang pinjol tapi pakai-pakai data pribadi dia sekarang akhirnya ikut-ikutan dikejar-kejar. Nah, kalau itu lain cerita ya, kalau itu memang ya mutlaklah secara apanya mungkin kesalahan kita karena kita membiarkan orang lain memakai data-data pribadi kita. Dan ini handphone juga lumayan privasi sekarang ya, jangan sembarangan dipinjamkan kepada orang lain kalau untuk hal yang tidak-tidak penting ya, jadi harus cukup hati-hati. Jadi dokter Tirta itu masih menunggu ya dan menurut pengakuan dari dokter Tirta ini merupakan salah satu aplikasi pinjol besar katanya. Dan dia beliau dokter Tirta masih terus menunggu klarifikasi dan investigasi dari aplikasi pinjol tersebut. Hati-hati kawan-kawan ya data kita nggak aman kata dokter Tirta. Dan efeknya terasa ya orang bisa nyamperin rumah kita dan bisa gangguin rumah kita ngaku-ngaku untuk berbuat jahat tulis dokter Tirta seperti yang ada di belakang. Dan mungkin itulah berita terbaru ya Karena hari ini aplikasi pinjol dan teman-teman masih banyak yang Kepikiran terus ya didatangi sama dekulator lapangan atau tidak ya Ada atau tidak dan kita masih menunggu klarifikasi dari pihak aplikasi pinjol tersebut Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Dan kabar berita ini mudah-mudahan juga bisa sebagai salah satu Pengalaman baru untuk kita agar bisa lebih hati-hati menjaga data-data pribadi kita. Oke, jadi mungkin itu lebih saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.